sedikit penjelasan tentang floating head pada CNC Plasma. Ada dua z-axis di sini, z-axis primer atau z-axis pertama, di sini ada, ada linear yang tersambung dengan lead screw, dia akan naik turun. Begitu. Dan z-axis kedua, yang bersambung dengan pegas atau pir di sini. Jadi dia itu ketika Z axis pertama dia itu turun torch head dia akan menyentuh objek. Lalu ketika menyentuh objek dia akan naik seperti ini. Pegas akan naik sorry agak blur dan ketika dia naik dia akan menyentuh sebuah limit switch yang limit switch ini untuk probing oke secara mekanikal seperti demikian lalu kita lanjut ke settingan set camnya dan juga makternya Pertama kita buka dulu software sitcam Lalu kita masuk ke option, lalu ke machine, settingan machine type ini harus jet cutting, karena kita menggunakan plasma, kita centang yang jet cutting yang di atas ini rotary cutting boleh dicentang atau tidak terserah melanjutkan post processor post processor ini untuk ukuran menggunakan metric atau milimeter yang kanan ini tidak usah dirubah-rubah untuk output file x extension g nya menggunakan tab lalu post processor kita menggunakan THC Mahatri Plasma THC with teman-teman cari yang THC with Scraper seperti ini Mahatri with Scraper 3 Plasma TAC with Scrubber. Kalau yang bawah ini sama, cuman yang di sini bawah ini edited, ini yang sudah saya edit. Maka bagaimana cara mengeditnya? Kita klik yang 3 Plasma TAC with Scrubber ini. Lalu kita klik edit boss edit post. Kita berbesar dulu. Mungkin bisa kelihatan tidak kelihatan ya. Oke, langsung kita cari pada switch offset. Pada switch offset ini kita rubah dengan menggunakan 20. Ini artinya 20 adalah 2 mm. Ingat ya 2 mm, jadi bukan 20 mm tapi 2 mm kalau kita isi 10 berarti sama dengan 1 mm begini itu terserah teman-teman dan kita save seperti ini kalau kita save di sini karena saya sudah memiliki makteri plasma yang thc with scriber jadi saya akan menggunakan Yang sudah saya miliki aja dulu Lalu setelah di save Kita close Sudah saya save ya Sudah saya save Baik Lalu otomatis Ketika kita akan memasukkan File, file Dxf Dia akan sudah terotomasi menggunakan settingan mesin yang thc scriber langsung kita masukkan file dxf-nya kita impor drawing dulu saya coba masukkan file di sini saya tidak menjelaskan yang untuk settingan desainnya ya saya langsung mencoba contoh saja dulu, seperti ini, dan klik pada bagian ini, create a new jet cutting operation. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. <tuh> e, langsung saja saya oke, okay. saya akan praktekkan langsung ke Maktri. Lalu pencet P di sini di kiri ini untuk mengeluarkan gikodenya nah jika sudah seperti ini berarti sudah menjadi file gikot lalu kemudian saya akan membuka matri plasmanya untuk settingan matri seperti apa kita buka dulu matri lalu config port and pin kita langsung ke input sinyal, kita gulir ke bawah. Pada bagian probe, kita centang hijau, gitu ya. Kalau untuk portnya, ini menggunakan port 1, karena kebetulan saya menggunakan bracket board yang warna biru seperti ini. Ya, jadi saya menggunakan maktri yang versi biru seperti ini Kalau menggunakan USB Setahu saya portnya ini diisi dengan 3 Baik. Untuk selanjutnya pin number Diisi 11 Karena pada bracket port Punya saya ini Ini pin probingnya Atau limit switchnya Ini pin positifnya atau normally open, bisa juga pada normally close-nya, diwiringkan ke pin 11. Sedangkan kabel satunya yang ground atau com, dimasukkan ke ground. Seperti gambar berikut. Oke. Okay. Oke. Uh, untuk active flow ini bisa dicentang, bisa tidak. Ini tergantung dengan posisi limit switch-nya. Itu normally open atau normally close. Seperti itu, uh, saya kira sudah untuk matriknya. Kita apply, lalu kita oke. Okay. Jangan lupa, reset ini kita hidupkan. Selanjutnya, saya akan masukkan contoh file keycode dengan saya ingin membuat huruf A ya lalu saya akan tes run Kita bisa melihat ketinggian torch set dengan plat ini Dia adalah 2 mili ya, Sesuai dengan pada settingan uh, set cam tadi pada THJ Scriber Kita lihat nah Ketika limit switch sudah menyentuh bawah Dia akan naik dengan ketinggian 2 mili atau 1 mili yang seterserah Biasanya kita menggunakan settingan satu mili seperti ini maka head tidak akan e, menabrak dari objek plat ini. Seperti itu. Pada posisi dia itu hidup torched maka dia akan kelihatan torchnya berkedip-kedip warna kuning seperti ini. Ya, Dia sedang jalan. Nah, ketika menyentuh, nah, ketika torch head bekerja atau menyala, dia akan berwarna kuning kedip-kedip seperti ini. Nah, ketika dia sudah selesai, maka torch akan otomatis berhenti tersendiri. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.